Mainan lagi, guys, bersama Kakak di sini. Yuk, temani Kakak berburu mainan ya, guys. Lihat tuh, Kakak Coba deh. Tebak Kakak berburu di mana hari ini? Cari mainannya harus semangat ya. Supaya kita dapatnya lebih banyak. Ya, guys, oke. Okay. Mana ya mainannya? Dapat mainan tuh Lihat tuh mainannya Kita lihat ya Wah Sepertinya Kita dapat ikan lumba-lumba nih teman-teman Lihat lagi Pak nih Wow dapat ikan hias Warnanya kuning dan merah Ada hitam dan putihnya juga loh Simpan lagi ya dalam wadah Dan kita dapat hijau cantik nih Siapa nih Wadidaw, Kita dapat belalang nih Oke lanjut lagi berburunya Berburunya harus lebih semangat Supaya kita dapat yang lebih banyak Mana ya mainannya Wow so amazing tuh Apaan Yuk kita lihat lebih dekat lagi Kasian ya Sepertinya dia kebalik Wah kita dapat kumbang nih Warnanya coklat dan biru loh Masukin ke wadah lagi Berburu mainan hari ini Sungguh seru sekali Wadidawadidiu Berburu mainan Mana ya mainannya Hari ini kakak berburu di rumput Lihat tuh teman-teman Lihat gak tuh Kita lebih dekat lagi yuk Wow Ternyata kita Dapat lobster merah nih teman-teman Kakak masukin ke wadah ya Mana lagi ya? Wah, dapat lagi tuh. Kakak, lihat lagi mantul-mantul dapat ikan hias lagi nih. Warnanya kuning, hijau, dan juga hitam. Teman-teman, masukin ke wadah lagi, baru sebentar aja berburu. Sudah lumayan banyak nih, teman-teman. Wadidaw, kakak sangat senang sekali, teman-teman. Di mana lagi ya? mainannya Wah Mainannya di mana nih? Tuh lihat tuh banyak rumputnya. Mana ya mainannya? Wah, dapat lagi tuh. Lihat tuh. Kita dapat lagi. Yuk kita lihat. Wow, kita dapat pari kuning nih. Masukin ke wadah lagi ya, teman-teman. Aduh, rumputnya banyak sekali, teman-teman. Lihat tuh. Kita dapat lobster merah nih, teman-teman. Masukin ke wadah lagi. Dan kita dapat apa ini? Wow, kita dapat si kuning cantik. Kepiting ini, teman-teman. Lihat tuh mainan Kakak. Berburu hari ini mantul banget nih, teman-teman. Di mana lagi ya? Kita harus berburu mainan supaya kita dapat yang lebih banyak lagi. Oh, Kakak dapat lagi nih, teman-teman. Kok bentuknya seperti ini ya, teman-teman? Ini kebalik atau gimana nih, teman-teman? Yuk kita lihat. Wah, ternyata kita dapat katak, teman-teman. Ini katak hijau, teman-teman. Kakak masukin ke wadah lagi. Berburu mainan hari ini sangat menyenangkan, teman-teman. Pastinya di channel Toys of Mainan, berburu lagi harus lebih semangat dan seru bersama Kakak di sini. Teman-teman, mana ya mainannya? Wow, mana nih mainannya, teman-teman? Wadidaw, kita dapat ikan hias nih, teman-teman. Kita lihat ya, kita dapat ikan hias apa aja nih, teman-teman. Wow, kita dapat ikan hias hitam, biru, putih, dan orange. Warnanya banyak sekali ya. Di sini, kakak juga memperkenalkan warna, teman-teman. Kita mengenal warna juga, ikan hias apa nih, teman-teman? matanya warna merah kita dapat ikan hias biru warnanya ada biru hitam hijau putih teman-teman matanya warna orange ya teman-teman sepertinya ikan ini kelelahan teman-teman wadidaw berburu lagi nih teman-teman mana lagi ya teman-teman berburunya harus semangat supaya kita dapat yang lebih banyak teman-teman wah teman-teman lihat nggak tuh yang warna merah itu kita mau lihat lebih dekat lagi wah rupanya kamu kedapatan mainan wah kita dapat semut merah besar teman-teman lihat nih kakak masukin wadah lagi berburu mainan hari ini sungguh menyenangkan teman-teman kakak dapat lagi tuh teman-teman lihat tuh Wadidaw, wadidaw, dapat kalajengking kuning, teman-teman. Kalajengking ini warna kuning dan juga merah, teman-teman. Lihat tuh matanya. Kakak masukin lagi ke wadah. Wadah kakak sudah hampir penuh, nih teman-teman. Tapi kakak masih mau cari mainan. Biar nanti pulang kakak dapat banyak mainannya, teman-teman. Wadidaw. Mana ya? Wow! waw. Ada yang kecil duk, nih, teman-teman. Rupanya kita dapat lagi. Wow, ada si bintang laut merah nih, teman-teman. Dan juga ada ikan hias lagi nih, teman-teman. Kita dapat ikan hiasnya: hitam, kuning, putih, teman-teman. Kita masukin ke wadah ya. Lihat tuh, teman-teman, mainan kakak. Kakak sudah banyak nih dapat mainan, dan wadah kakak cukup hampir penuh nih, teman-teman. Yuk, kita hitung. Berapa banyak yang kita peroleh hari ini teman-teman Mainannya Let's go teman-teman Teman-teman Temani kakak berhitung ya Kita mulai Satu Lanjut Dua Tiga Empat Lima Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. tiga belas, empat belas, dan yang terakhir teman-teman ini ada si katak hijau 16 Wow, kita dapat mainan hari ini 16 ekor teman-teman. Sampai bertemu di video kakak berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.